Welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresnani. Di channelku ini sering membahas tentang self development, positivity, law of attraction, manifestation, dream life, dream job dan masih banyak hal lainnya. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang manifest money, money. Ini pasti teman-teman banyak yang tertarik nih ya kan. Kalau udah ngomongin uang. Nah, gimana caranya kita manifest uang nih yang benar gimana caranya dan works like magic. Oke, okay? let's get started. Okay, mungkin ini video akan berjalan dengan singkat karena sebenarnya tipsnya itu simpel banget yang pertama kamu harus vibrational frekuensinya itu match sama yang kamu mau maksudnya apa nih? jadi gini ketika kamu mau manifest uang ya contoh 100 juta tapi vibrational kamu belum match energinya, frekuensinya, sama yang kamu mau manifest, kamu masih ada keraguan kamu masih mikir, mungkin nggak ya. tapi kapan datangnya, gajiku aja sekarang cuma 3 juta nah, kamu masih ada di energi seperti itu that's why, kamu kurang match tapi, kamu harus act as if, seolah-olah, kamu sudah mendapatkannya, contoh, misalnya kamu mau traktir orang tua, makan di all you can eat, harga 400 ribu, kamu tidak takut, karena kamu percaya uang nanti akan datang dengan mudah gitu, itu yang pertama, kamu harus match, terus yang kedua money mindset, jangan pernah kamu benci sama uang ah uh, uang tuh menyebalkan susah carinya, nah jangan kayak gitu ya, terus yang ketiga kamu jangan benci sama orang kaya eh, orang kaya tuh nyebelin serakah, ya kan banyak yang kayak gitu udah benci duluan sama orang tajir terus yang selanjutnya jangan lupa sedekah teman-teman nggak perlu banyak kok ke kecil-kecil aja misalkan ke abang gojek ke penjual nasi goreng atau uh, ke binatang yang kamu lihat di pinggir jalan itu kasih makan kamu punya sisa ayam goreng ya kan atau ikan, kamu kasih kayak gitu. Nah, ngomongin tentang sedekah, uh, ini lebih powerful ketika kamu memberikannya ke orang yang benar-benar sedang membutuhkannya. Contoh, kamu melihat ada orang miskin di desa kamu yang benar-benar kayaknya susah banget hidupnya. Kamu kasih sembako ke atau kamu hanya kasih sekedar uang 50 ribu itu buat dia sudah berarti banget. Sudah berarti banget. Atau buat orang-orang pengemis di pinggir jalan yang nggak punya rumah Yang punya anak bayi Tapi ini benar ya bukan yang palsu ya Itu lebih bermanfaat ke mereka dan lebih powerful Dibanding kamu kasih sedekah ke orang yang tidak terlalu membutuhkannya Contoh kamu punya temen nih Dia masih punya pekerjaan Dia masih punya keluarga yang mampu Dan dia datang ujuk-ujuk ke kamu minjem duit 5 juta Terus kamu kasih kamu mikir, ya udahlah, aku sedekah aja, nggak kayak gitu. Itu kurang powerful. Nah, terus yang selanjutnya, ketika kamu lagi di jalan, kamu doakan juga tuh orang-orang susah. Misalnya, kamu ngeliat ada penjual bakso yang nggak laku gitu kan, e, yang kayaknya tuh dia sedih, udah tua, sepi. Nah, kamu doakan, ya Tuhan, berikanlah bapak ini rezeki agar bisa menafkahi keluarganya. Ketika kamu mendoakan orang yang tidak kamu kenal, malaikat ikut mendoakan kamu. Oke, okay, sekarang next, kita ngomongin tentang take. Tekniknya ya Seperti yang kalian tahu Aku sering manifest uang dan berhasil Caranya itu sama guys Scripting oke okay? Afirmasi dan juga visualisasi Tapi khusus yang visualisasi ini sih Untuk manifest uang ya Jarang jarang aku lakukan Karena kalau untuk teknik meditasi Atau bervisualisasi Aku lebih membayangkan Bagaimana bisnisku berkembang Contoh kayak Eh uh, Yes akhirnya ada seribu orang yang ikutan di bulan ini aku seneng banget uh, Aku bahagia sekarang bisa kerja dari mana aja kayak gitu Jadi lebih ke goals gitu bukan uh, nominal uangnya aku bayangin gitu enggak Ya pernah sih pernah tapi jarang ya Nah oke okay. terus yang kedua scripting Scriptingnya tuh sama seperti yang aku sering bahas guys di video-video sebelumnya Kalian jangan takut untuk menuliskan nominal income yang kamu mau dapatkan setiap bulan Udah ini, ini kuncinya Karena banyak teman-teman di luar sana yang masih takut nih Aduh mungkin gak ya kak Kalau aku nulis segini nanti aku serakah nggak Mungkin gak ya datangnya dari mana Gak usah mikir Gak usah mikir, oke okay. Jadi kamu cukup tulis nominal income Dan jangan takut Mungkin selama ini kamu nulis 20 juta Double jadi 50 juta Itu Sering aku bahas di video-video sebelumnya, jangan takut untuk double it Oke, okay, kalau kamu sudah menuliskan income yang kamu mau dapatkan setiap bulannya Lalu kamu tulis juga untuk apa saja kamu sudah membayangkan tuh di kepala, sudah bervisualisasi. Oke, okay, akhirnya aku bisa nyalon, aku bisa bahagiakan orang tua, aku bisa biayain sekolah Ade. Alhamdulillah aku mendapatkan penghasilan 100 juta di bulan ini September. Uang datang dari bla, bla bla bla bla Aku seneng banget karena akhirnya aku bisa beli kamera, bisa beli tripod, totalnya segini, aku bisa nabung, aku bisa nyalon, aku bisa working from anywhere. Alhamdulillah, bisa pergi ke Turki, aku bisa ke Dubai, aku bisa ke sini ke sini ke sini. This is amazing. Akhirnya begini-begini Nah kamu tulis kayak gitu oke okay? Tidak usah mikir jadi gini Kalau kamu lagi nulis Mau manifest uang Biarkan Tuhan yang menjawabnya Itu uang datang dari mana Kamu nggak usah mikir Ketika kamu rileks Kamu yakin dan percaya Dan kamu tetap berusaha Udah deh Udah deh Nanti alam yang ngasih jalan ke kamu dengan sendirinya, bukan berarti kamu rebahan, menunggu keajaiban, mana ya keajaiban datang, enggak, enggak, enggak, enggak, kamu jangan takut untuk take risk, ngambil resiko, contoh, makanya tadi aku bilang, vibrational frequency kamu harus match, kenapa, kalau kamu tidak match, kerjaan kamu yang sekarang gajinya 5 juta, terus kamu pengen punya penghasilan 50 juta per bulan, kamu pengen jadi business woman atau businessman, tapi, di posisi realitamu sekarang ini, kerja di kantor dengan gaji 5 juta, kamu takut, kamu takut resign, kamu takut take a risk Aduh teman-teman, gimana alam ini mau ngasih kamu jalan, gimana kamu mau manifest mimpi kamu, kalau kamu aja takut take a risk, kamu aja takut kegagalan Ini pasti banyak kan, gak ada orang sukses itu yang langsung dia ada, pasti gagal berkali-kali Gitu. Dan kalian harus sadar kalau gagal itu normal, nggak apa-apa itu bagian dari OTW-nya kamu menuju your destiny, your dream life gitu. Nggak ada orang uh, OTW menuju dream life tuh lancar kayak jalan tol, nggak ada. Aku bisa manifest uang 100 juta ini, aku nggak mikir datangnya dari mana dan proses aku bisa manifest uang segini adalah butuh jatuh bangun, tenggelam berkali-kali dulu sampai aku bisa memanifest dan mewujudkan ini semua dan aku tidak memikirkan realistis. Enggak, <laughs> aku enggak ada mikir realistis, logika. Kayak enggak mungkin deh gajiku aja yang sekarang segini. Perjalananku menuju manifest uang yang aku mau itu juga tidak mudah. Oke, okay? ada jatuh bangun, berdarah nangis, ditipu, dipecat berkali-kali, gagal, ya kan? Itu tuh normal, semua normal. Tapi ketika kamu punya mindset aku nih calon orang sukses, aku nih calon punya penghasilan ratusan juta Nanti biarkan Tuhan ini yang ngasih jalan ke kamu Ketika kamu yakin dan percaya Udah itu aja Kemudian dengan cara afirmasi Nah ini uh, aku lakukan tapi tidak yang all the time ya Setiap menit, setiap jam Uang 100 juta datang, uang 100 juta datang Tidak, tidak, tidak Nanti kamu jatuhnya jadi obses Dia harus kamu ingat ya Setelah kamu afirmasi ke atau scripting Abis itu let go, lepasin kamu lakukan aktivitas biasa Gak usah ditunggu-tunggu kapan datangnya Gak usah mikir caranya gimana Lakukan ini semua bagian dari kebiasaan kamu Ini yang aku lakukan dulu Misalnya lagi naik motor ke di Bali ya kan Muter-muter Atau aku ke pantai Aku pasti bilang kayak I know 100 million is coming into my bank account in this month I can feel it I know it's gonna be happen I can feel it 100 million is coming into my bank account Kayak gitu Repetition Ketika kamu lakukan repetition, itu akan masuk ke alam bawah sadar kamu, nanti otak yang akan mencari cara untuk mewujudkannya. Nah, ngomongin tentang goals ya, manifest uang dalam jumlah besar dan dalam jumlah yang kecil. Kemarin banyak tuh di online kelas yang bertanya tentang, saya boleh nggak sih misalnya nih aku pengen punya penghasilan per bulannya 50 juta? Tapi aku juga pengen punya di tabungan tuh uang satu miliar atau satu triliun Aku berlebihan gak ya? Kadang rezeki datang dari cara yang kita akal sehat ini gak bisa diterima Dari cara yang gak bisa diterima sama logika kalau Tuhan sudah berkehendak nah jadi gimana caranya oke okay, untuk goals jangka panjang kamu mau punya uang 1 triliun atau satu miliar just do it kamu scripting aku seneng banget akhirnya aku sudah memiliki uh, tabungan di rekeningku 1 miliar atau 1 triliun just do it tulis nah nanti di paragraf kedua kamu bisa tulis aku terus-terusan menarik gaji atau penghasilan 50 juta setiap bulannya aku seneng banget karena I love my job ngerti kan beda ya Gitu, jadi I keep attracting 15 million every month, and now I have one uh, trillion, gitu kan, di rekeningku sekarang, di tabunganku sekarang. Kayak gitu, jadi kamu punya jangka panjang goals dan juga jangka pendek yang uh, setiap bulan kamu mau wujudkan tuh berapa uangnya. Percaya deh, kalau kamu punya mindset uang yang akan ngejar-ngejar aku, uang datang ke dalam hidupku dengan mudah, aku nih money, magnet. Aku tuh seperti magnet bisa menarik uang dengan mudah datang ke dalam hidupku Klien datang ke dalam hidupku itu mudah uh, Customer datang ke dalam hidupku itu mudah Aku bisa menjual 100 pieces per bulan dari produkku Banyak orang repeat order beli daganganku Nah kamu kayak gitu ya Oke okay, thank you so much for watching uh, Semoga bermanfaat uh, Selamat mencoba Good luck See you